Premis pada film horor ala India juga tidak kalah beragam. Unsur tradisional dan kepercayaan setempat masih cukup kuat terasa pada setiap ceritanya. Jika tidak percaya, kami sudah rekomendasikan beberapa film India bertema horor, thriller, dan misteri yang siap membuat bulu-bulu tubuh meremang pada video ini. Apa sajakah itu? Berikut ulasannya. 1. Bulbul Bulbul menjadi film horor India yang siap membuat bulu kuduk Anda merinding. Ia mengisahkan tentang teror seorang penyihir yang membuat sebuah desa kecil di Benggala jadi mencekam. Semua bermula dari kejadian di tahun 1881, ketika itu perjodohan atau pernikahan anak adalah sesuatu yang biasa saja. Tersebutlah seorang anak perempuan bernama Bubul yang harus menikah dengan Indranil saat usianya baru saja menginjak lima tahun. Bul lebih dekat dengan Satya, adik Indranil yang sebaya dengannya. Keduanya tumbuh besar bersama, Bermain dan kerap bercerita tentang Cudail, Wanita Iblis. Siapa sosok misterius itu sesungguhnya? 2. Bot Part 1, The Haunted Ship. Pritvi Prakasan, Vicky Kausal, bersama Rias, Akasdar, menyelidiki sibert yang ditemukan telah ditinggalkan penumpangnya secara misterius di sebuah tebuhan Mereka kemudian menemukan sesosok mayat gadis terkubur pinggir pantai. Pritvi dan Rias mencoba menari sibert untuk dibuang, tetapi kapal penyelamat mereka rusak. Setelah peristiwa tersebut, Prithvi mengalami banyak kejadian aneh. Belakangan sebuah rahasia mengerikan terungkap di balik hilangnya para penumpang Siber. Apa yang terjadi sesungguhnya dan bagaimana Prithvi keluar dari teka-teki ini? Sekian video tentang 10 film India horor ini. Untuk mendapatkan informasi film lainnya, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.